Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pada pendengar sekalian uh, Pada kesempatan ini Saya akan membahas sedikit Atau kita belajar bersama sedikit tentang prasangka Oke okay. uh, Materi ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Silahuddin. Sebelum masukin materi yang selanjutnya, sebelumnya kita akan mendengarkan surat Al-Hucarab ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanuj tanibu kasiram minazzunni innal ba'dazzunni ismun wala sasu wala Ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum Ayyakula lahma ahihi Maitan faqarihtumu Wattakullah Terjemahnya Hai hey orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan Prasangka buruk Atau kecurigaan Karena sebagian dari prasangka buruk itu Dosa dan janganlah sebagian Kalian mencari-cari keburukan orang Dan menggunjing kan satu sama lain. Adakah seseorang sudah mati maka uh, adalah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Oke okay. uh, teman-teman sekalian uh, di sini kita akan membahas uh, materi kita, yaitu tentang prasangka. Diri kita itu selain kita mempunyai identitas diri atau secara pribadi, kita juga mempunyai apa yang dinamakan identitas sosial. Kita mempunyai konsep tentang kategori kita dalam kelompok-kelompok sosial. Kita juga menyadari bahwa diri kita ini merupakan bagian dari suatu kelompok atau disebut dengan ingroup, dan bukan bagian dari kelompok yang lainnya atau outgroup. Dan kesadaran itu juga muncul ketika kita menjadi relasi, atau kita menjadi hubungan dengan orang lain. Kita memandang orang lain bukan hanya sebagai individu, semata, tapi juga sebagai ingroup atau bagian dari diri kita. Tapi juga dari kelompok-kelompok outgroup. Mereka adalah bagian dari kelompok-kelompok yang bukan uh, diri kita Dengan kategori apakah seorang ini bagian dari in-group atau out-group Ini mengaruhi sikap dan perilaku sosial kita Jadi menurut Brewer atau dalam Nelson 2002 itu dikatakan Orang mempunyai kecenderungan untuk lebih mencukai kelompoknya Sendiri daripada kelompok yang lainnya kalau kita dalam agama uh, itu kita cenderung membangun ikatan yang kuat dengan kelompok sendiri. Apa? Dalam nilson itu menjelaskan kita cenderung membangun ikatan yang kuat dengan kelompok kita sendiri dan menaruh kecurigaan dan penolakan terhadap kelompok lain. Tadi sebelumnya kita sudah bicara apa? membaca surat Al-Hujarot, sama-sama kita sudah dengarkan. Aslinya dia di dalam surat Al-Mu'minun ayat 53 itu, Allah menjelaskan juga dalam Al-Qur'an yaitu fataqattu <tuk tangan> amrahum bainahum zuburo bima <tuk tangan amrahim faryhun> eh, terjemahannya, kemudian mereka atau pengikut-pengikut rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Oke. Okay? Uh, saudara bisa lihat Anda slide ini Ini bagaimana uh, Kejadian ini belum lama Yaitu tentang vaksinasi santri Yaitu kerjasama Kementerian Kesehatan Itu bekerjasama dengan Pondok pesantren yang ada di Indonesia Dan pas kebetulan ini Ini pondok pesantren Tahfiz atau Mahat Tahfiz uh, Dia melakukan vaksin di yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Namun ada hal yang menarik yang semua kita tahu ada beberapa komentar dari netizen atau beberapa komentar dari orang-orang uh, uh, yang kita punya figur lah. Uh, walaupun itu ada yang mengatakan figurnya kontroversial atau figurnya memang Memang mereka keahliannya atau atau memang mereka punya ilmu Ada ini dari netizen anak utami Anak-anak mahat tahfiz dijemput mobil kemenkes untuk dibawa ke tempat vaksin Terlihat mereka membuat telinga karena di lokasi tersebut di setel musik Ada ini ada Yeni Wahid Yeni Wahid ini anak. anak tertuanya presiden kita yang ketiga ya Abdurrahman Wahid kita yang keempat, Ridwan Wahid eh, mengatakan, "Santri Mahat Taktis Quran menutup telinga ketika melakukan vaksinasi. Banyak yang beritik, mereka bahkan mengatakan mereka radikal." Dan dicatatkan di situ, sama Yeni Wahid, saya senang para gurunya mengatur agar mereka divaksinasi dengan vaksin. Selanjutnya, kita bisa lihat ah, Ini mereka Ini komentar uh, Dari Deddy komposer Siapa yang tidak uh, Deddy komposer Pesulap uh, Sekarang jadi apa Youtuber podcast Yang dengan 15 uh, Pengikut uh, Dia mengatakan kasihan dari kecil sudah diberikan Pendidikan yang salah uh, Ada lagi nih David Wijaya mengatakan ada yang tahu ini dari santri mana, lebay banget sampai menutup kupingnya. Indoktrinasasi, mengharamkan musik, ini nggak beda jauh dengan Taliban, ISIS, Al Qaeda, Wahabi, Takfiri. Jadi dari dua slet itu ada prasangka yang beda, ada prasangka yang dari tadi dari anak utami, dari Yani Wahid, dari Komiseri David Wijaya, itu empat orang, melihat satu situasi dengan uh, persepsi atau prasangka yang beda. Nah. Jadi, sikap dan perilaku kita terhadap orang lain itu dipengaruhi oleh identitas sosial. Identitas sosial kita dan identitas sosial orang lain. Nah, kita menilai positif ataupun negatif terhadap orang lain Seringkali itu berkaitan dengan identitas sosial Atau identitas sosial kita Dan identitas sosial orang lain dalam psikologi sosial Sikap kita pada orang lain berdasarkan identitas sosial disebut prasangka Jadi sikap kita terhadap orang lain berdasarkan identitas sosialnya Itu disebut prasangka Nah kita kan materi kita psikologi sosial nih nah, Adapun pengertian prasangka adalah perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis Berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi Tentang kelompok yang bersifat emosional Yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya legakan sosial Itu pengertian prasangka Sedangkan pengertian prasangka menurut Taylor dan kawan-kawan Yaitu salah satu elemen dari grup antagonis, antagonis kelompok Kelompok antagonis Antagonis ini kelompok yang memiliki tiga elemen yaitu stereotip, prasangka dan diskriminasi. Perangka, prasangka itu dikatakan di teori itu bahwa negatif terhadap outgroup. Nah, tadi kan kita sudah bahas tadi in group dan out group. Out group tuh orang di luar kita, grup sosial yang di luar kita. Kita berprasangka negatif. Itu menurut Taylor. Dan diskriminatif itu yaitu Perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok atau uh, merendahkan diskriminasi, yaitu perilaku yang merendahkan orang lain karena keanggotaannya dalam suatu kelompok. Nah, jadi kalau mereka bukan kelompok kita, maka itu dia boleh direndahkan karena status kelompoknya itu beda. Karena dia menganggap status kelompok yang bagus atau status kelompok yang istimewa itu adalah kelompok mereka atau in-groupnya. Nah, sedangkan stereotipe yaitu keyakinan mengenai karakteristik tertentu dari anggota suatu kelompok, jadi karakter nah, nanti kalau di negara atau di suku, karakter Jawa karakter Minang, karakter Melayu nah, itu namanya stereotipe ada karakter orang nah, karakter orang Jawa Nah, itu lebih kalem, nanti karakter orang Melayu, bagaimana karakter orang Batak, gimana tegas, pokoknya ucapan dengan perasaannya, itulah yang, yang dikeluarkan, nah, itu karakter orang-orang Batak. Nah. Selanjutnya. Oke. Okay. Teori Prasangka. Nah, ada tiga teori persangkaan diantaranya ya, yaitu Social Identity Teori uh, Social Identity Teori itu menjelaskan identitas seseorang Yang diperoleh dari keanggotaannya Pada suatu kelompok sosial uh, Tadi sudah dibilang hampir sama dengan teorinya Siapa tadi itu? Telo. Uh, jadi identitas sosial tadi Hampir sama dengan Stereotipe tipe. Uh, Jadi identitas Identitas, identitas sosialnya itu menjelaskan ini seorang yang diperoleh dari keanggotaannya pada suatu kelompok sosial, uh, banyak ini uh, kalau di partai ini PDIP uh, partainya Wong Cili uh, kalau kalau Golkar itu kita lebih lebih melihat zaman dulunya itu, pokoknya kalau pegawai kalau penguasa itu Golkar semua jadi itu ada identitas teori. Identitas, identitas sosialnya menjelaskan identitas orang yang diperoleh dari keanggotaannya pada suatu kelompok. Yang kedua, optimal district uh, distance theory menjelaskan bahwa kita mempunyai keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara sebagai pribadi yang unik dan sebagai pribadi yang umum seperti orang-orang yang ada pada konteks kelompok tertentu. Uh, ini uh, kita hal apa? Dia menjelaskan nih bagaimana keinginan untuk memperoleh keseimbangan antara pribadi-pribadi, pribadi kita yang unik atau e, bisa dikatakan e, apa namanya kepribadian kita sudah belajar kepribadian bagaimana kepribadian manusia itu beda-beda itu yang namanya kepribadian yang unik itu diselaraskan atau diseimbangkan dengan kepribadian kelompok atau pribadi kita sebagai Seorang kelompok yang ada pada konteks kelompoknya tertentu, yang ketiga realistis konflik teori, yaitu menjelaskan bagaimana konflik antar kelompok yang diakibatkan oleh perebutan sumber daya, sumber daya itu keahlian, bisa jadi keahlian, bisa jadi kemampuan, bisa jadi keilmuan, bisa jadi uh, apa namanya. Perebutan kekuasaan, atau lain sebagainya. Selanjutnya, sumber-sumber uh, dari prasangka, sumber dari prasangka pertama yaitu konflik langsung antar kelompok, uh, atau teori konflik realistik, realistik, yaitu berdasarkan teori ini, prasangka berakar dari kompetisi antar kelompok sosial uh, untuk memperoleh sumber daya yang berharga atau kesempatan pendidikan atau pekerjaan atau mulai mereka memandang negatif atas sama lain melabeli musuh memandang kelompok sendiri superior yang lebih rendah dan permusuhan maka timbulnya konflik hmm. konflik langsung antar kelompok ini dimulai dari memandang negatif satu sama lain nah antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, terus melebel melebel semuanya nih di uh, Indonesia Malaysia karena ada konflik negatif terhadap kelompok kelompoknya atau kelompok lainlah ini kelompok lokal C lokal B karena menilai kelompok yang uh, B itu negatif maka itu ada label label labelnya negatif Memandang kelompok kelompok sendiri kelompok itu adalah orangnya yang yang bagus-bagus yang uh, intelektualnya tinggi atau gimana nah, itu kan dia akan memandang rendah kelompok yang lain kemudian timbullah permusuhan dan konflik nah, bagaimana cara untuk uh, supaya supaya itu bisa terjadi apa Uh, jangan sampai timbulnya konflik antar kelompok itu Makanya harus ada kerjasama uh, Kerjasama itu dapat mengurangi reaksi negatif Terhadap kelompok-kelompok tersebut uh, Makanya sekarang kan ini Kalau di negara itu ada partai-partai Partai-partai kan uh, biasanya sumber konflik Antara partai satu dengan partai lain Karena apa? Karena dalam membuat uh, sesuatu Mereka jar jarang jarang untuk menguranginya konflik itu kenapa karena mereka mereka menilai yang lain itu tidak sebagus dia gitu kelompok yang lain itu tidak sebagus oleh kelompoknya tadi bisa jadi itu pertandingan sepak bola pertandingan sepak bola itu bisa terjadi konflik antara satu dengan yang lain karena itu pertandingannya antar provinsi satu dengan provinsi lain yang selanjutnya itu pembelajaran sosial itu termasuk sumber konflik Proses belajar sosial Ini contohnya anak memperoleh sikap negatif Melalui berbagai kelompok sosial Karena mereka mendengarkan pandangan-pandangan tersebut Yang diekspresikan mendapat penguatan oleh orang tuanya Oleh temannya, oleh orang lain Dan oleh media Itu namanya belajar sosial Prosesnya Saat anggota kelompoknya Contohnya ini saat anggota kelompok lainnya Tidak menyukai orang Amerika Maka saya harus melakukannya juga Anggota kelompok akan menerima saya. Nah, jadi kemarin kita ada belajar apa ya konformitas ya. Uh, pihak lain kurang berprasangka akan membentuk anak mudah berinteraksi dengan kelompok minoritas. Nah, selanjutnya kategori sosial. Kategori sosial di sini adalah kecenderungan untuk membagi dua sosial dalam dua kategori berbeda yaitu memandang orang lain sebagai kelompok mereka sendiri dan atau sebagai kelompok yang lainnya. Ya ada dua, kategori sosial yaitu kategori yang in-group dan out-group nah, Maka perbedaan tersebut disekan pada ras biasanya Pada ras, pada agama, jenis kelamin, usia latar belakang etnis pekerjaan, pendapat, pendapatan, dan lain-lain Sosial, pembelajaran sosial Terus selanjutnya sumber kognitif hanya kategori sosial itu banyak, nanti ada teori identitas sosial, teori ini menyatakan bahwa individu berusaha meningkatkan harga dirinya dengan mengidentifikasikan diri dengan kelompok sosial tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya, syarat kelompok ini dipersepsikan lebih superior dari kelompok lainnya, individu merasa aman dan nyaman di dalam kelompok tersebut, sehingga semakin individu memiliki sikap positif terhadap kelompoknya, dan kelompoknya terancam akan bersikap negatif pada kelompok lainnya. Contoh kategori sosial ini yang akan mengakibatkan kesalahan dalam melakukan atribusi Yaitu cara menjelaskan tingkah laku seseorang yang berasal dari kedua kategori tersebut Atau mengetribusikan sifat positif pada in-group Sebagai sesuatu yang menetap dan berasal dari dalam diri Sebaliknya kelompok, contohnya kelompok menang, perlombaan Memang masing-masing anggota memiliki talenta yang baik selanjutnya sumber kognitif sumber kognitif ini yaitu bisa jadi karakteristik dari kelompok sosial karakteristik, karakteristik orang solo karakteristik gender orang anak-anak karakteristik psikolog jadi sumber kognitif sumber pemikiran atau mekanisme lainnya mekanisme kognitif ini adalah prasangka ini maksudnya atau hubungan ilusi atau palsu Adalah kecenderungan melebih-lebihkan penilaian Atau tinggal laku negatif dalam kelompok yang relatif kecil Misalnya, perilaku kriminal dari kelompok minoritas Lebih mudah disimpan dan diingat kembali nah, orang yang minoritas Membuat kriminal itu akan mudah diingat nah, Kalau di Amerika itu Kriminal, banyak orang kulit hitam Itu kan minoritas tuh Kalau bikin bikin kriminal itu langsung dicap dong, Di-stereotip Kadang-kadang nah, Kejahatan itu kalau di Amerika tuh Dilebih-lebihkan oleh orang kulit putih Karena itu dilakukan oleh orang kulit hitam Maka itu dilebih-lebihkan aslinya banyak juga orang kulit putih Yang melakukan kejahatan Yang kedua tuh Ilusi homogenitas atau out group Adalah kecenderungan untuk mempersepsikan Anggota out group lebih serupa Satu sama lain daripada anggota kelompoknya Misalnya laki-laki itu Semua sama Nah, jadi anda tahu kan mereka seperti apa mereka semua sama nah, jadi laki-laki itu semua sama itu homo homogenitas nah, aslinya aslinya yang namanya kognitif itu beda perbedaan in-group cenderung mempersepsikan anggota kelompok sendiri lebih heterogen yaitu jika ada anggota kelompok yang terlibat dengan KPK itu adalah oknum yang tidak bisa mengontrol diri nah, kan itu cara berpikirnya, kita akan dibangun cara kognitifnya. Selanjutnya, definisi stereotip. Nah, selanjutnya, untuk memutus siklus prasangka, itu pertama. Uh, mengatasi dampak prasangka pertama teknik itu uh, stereotipe ancaman stereotipe stereotipu stereotipu adalah keyakinan bahwa semua anggota kelompok sosial tertentu memiliki karakteristik atau sifat yang sama stereotipe merupakan sebuah kerangka berpikir kognitif yang sangat mempengaruhi proses informasi sosial yang akan datang misalkan karena tersender banci itu ganjen suka colak-colik membuat risih maka syarat bertemu dengan anggota kelompok tersebut akan menghindar Nah, itu stereotipe. Membutuhkan siklus prasangka. Cara mengatasinya, saya percaya bahwa anak mempelajari prasangka dari orang-orang yang ada di sekelilingnya atau media massa Sehingga untuk mengurangi prasangka, yang dapat dilakukan adalah dengan mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya melatih anak menjadi fanatik. Nah, ini maksudnya fanatik terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya, kontak antar kelompok. Nah, prasangka mampu dikurangi dengan hipotesis kontak yaitu yaitu pandangan bahwa peningkatan kontak antar anggota dari berbagai anggota kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antaranya uh, mengurangi prasangka di antara mereka yaitu dengan cara meningkatkan kontak antar anggota dalam kelompok yang berbeda mengembangkan pemahaman dan akan kesamaan uh, makanya kalau di negara kalau partai itu sering mengadakan kerjasama uh, maka sesuatu yang itu dianggap bisa menimbulkan prasangka terhadap satu yang lainnya itu akan hilang, karena mereka selalu bersama, jadi mereka tahu oh ini pribadinya, oh ini karakternya jadi untuk berprasangka itu akan, akan hilang dengan sendirinya sehingga mereka dapat bertukar informasi sehingga stereotipe dari kelompok itu akan terkikis dengan sendirinya sedangkan Meningkatkan kontak akan mengurangi ilusi ilusi hemogenitas Namun hal ini dapat terjadi jika status sosial sama Melibatkan kerjasama dan ketergantungan harus memungkinkan mengenal satu sama lain Selanjutnya kategorisasi ulang Caranya kategorisasi ulang adalah perubahan batas in group dan out group hasil dari kategori ulang ini orang yang sebelumnya out group sekarang dapat dipandang sebagai in group. Nah, misalnya pertandingan sebelah antar sekolah yang awalnya tiap antar tim merupakan out group setelah mendapatkan juara atau melawan daerah lain maka tim-tim daerah itu sudah menjadi in group. Hilang tadi permusuhan itu hilang. Jadi permusuhan itu ada sekedar pertandingan. Jadi ketika udah dapat juaranya hilang. Nah, tidak ada tidak ada oh mereka grup ini grup ini udah hilang semuanya. Mengapa? Itu untuk mengurangi dampak dari prasangka. Selanjutnya, intervensi kognitif. Intervensi kognitif ini dampak stereotipe dapat dikurangi dengan memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka. Misalnya, mendorong seseorang untuk memikirkan orang lain secara lebih hati-hati dengan memperhatikan keunikan karakteristik daripada keanggotaannya dalam kelompoknya. Okay. Kesimpulan Prasangka menunjukkan pada aspek sikap Sedangkan diskriminasi yaitu pada tindakan nah, Jadi prasangka itu lebih ke sikap Sedangkan diskriminatif itu pada tindakan Sikap adalah kecerungan untuk merespon Baik secara positif atau negatif terhadap orang lain Subjek atau situasi situasi Dengan Sikap seorang baru diketahui setelah ia bertindak atau bertinggal laku oleh karena itu bisa saja bahwa sikap bertentangan dengan tinggal laku atau tindakan jadi prasangka merupakan kecenderungan yang tidak nampak dan sebagian tindak lanjutnya timbul tindakan aksi yang sifatnya realistis diskriminasi yaitu tindakan yang realistis sedangkan prasangka adalah tidak realistis dan hanya diketahui oleh diri individu masing-masing prasangka dapat diartikan suatu sikap yang terlampau tergesa-gesa berdasarkan Generalisasi yang terlampau cepat Sifat berat sebelah Dan dibarengi proses simplifikasi Terlalu menyederhanakan Terhadap sesuatu realita Oke okay, terima kasih Demikianlah materi kita Atau penyampaian materi kita Dari saya terhadap prasangka Apabila ada salah kurangnya Mohon maaf Semoga bisa menjadi bahan Sama-sama uh, Jadi bahan apa Pengetahuan baru pada kita, pada saya, dan kepada kita semuanya, saya akhiri. Kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.